Gita. Hmm? Ya. Ayo api. Ayo api. Bo, <tuk> Gila jatuh, teman-teman. Gila habis jatuh, teman-teman. teman-teman. <tuk> Hidungnya luka. Hidungnya luka. Wow. juga luka. Mon bibi nak? Bibinya nak? Bibi nak anda. Mon mulut awak monda. Mulut awak meyauh. Bila tidak pakai lipstik? Pakai. Eh. Lipstik pura-pura, lipstik mainan. Lipstik mainan. Masih kecil tidak boleh pakai lipstick. Masih kecil pakai stik main, mak. Dia tunjuk kau. Kena. Kasih air, tak apa. Jadi stik Aina, tak apa. Masih kecil. Uh oh. oh. semangat. hidung Di dia juga. tapi dia, dia tetap semangat. tapi dia tetap semangat. teman tua. lau lau lau lau. seneng. hahaha. sabtu. sabtu. besok. Hmm. Yeah, yeah, yeah. besok. iya iya iya. besok. Hari Sabtu, hari Sabtu, bila praktek sholat, iya, banyak saya di sekolah, di sekolah sama teman-teman dan ibu guru, bapak guru sama teman-teman, sama ibu guru, sama. eh bak bil mama nanya ini huruf apa bak bilah ini huruf apa bak bilah Z ini huruf apa bak bilah ini huruf apa bak bilah sama kayak ini A, -A. ini bak bilah Dibaca gimana caranya? dieja gimana? Z, z, z, z, z, z, z, z, z, Uh -oh. ayo dulu. yang oh, no. ayo kak i bacanya Pintar. ini huruf apa bak bil w ini apa bak bil ini huruf apa bak bil ini apa Mbak Dibaca Diajar dulu ya Weiwi dulu ya Ayo oh, Ayo dibaca lagi Baca semua Mbak Bil ayo Ini huruf apa, Mbak? pintar. ini huruf apa, Mbak? Bila ini huruf apa, Mbak? Bila ini, huruf apa ini, Bila ini, Bila Pas, Mbak, bilang diulang lagi di